Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di Ini di siang hari gitu ya teman-teman Dan nanti lanjut pas di sore hari Pukul 2 siang gitu Aku mau ke sawah gitu ya teman-teman Mau panen cabai rawit Oke teman-teman simak terus ya videonya. Jangan di skip-skip. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen dan subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau sudi mengklik video aku yang udah like, komen dan subscribe-nya. Makasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin apa kabarnya nih teman-teman semua gimana nih hari Lebarannya pada mudik kemana nih eh, kalau aku nggak mudik ya teman-teman aku pada asli orang sini orang Garut nikahnya juga orang Garut nikahnya juga sama orang yang satu kampung gitu jadi nggak mudik kemana-mana ya cuma main ke rumah saudara aja eh, silah turami gitu. Selamat lebaran ya teman-teman, mohon maaf minalaijin, walfaizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di video aku dan ucapan aku Dan ini sebelum ke sawah aku tuh beberes tipis-tipis uh, ya teman-teman, uh, tadi tuh udah kerekam Maksudnya aku udah rekam gitu yang pas uh, gulung karpetnya eh malah nggak ada gitu ya teman-teman. Kayaknya nggak kepencet gitu. Jadi pas nyerekamnya pas ini aja ya teman-teman. Pasnya punya Po. nggak apa, apa ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Ini sebenarnya aku lagi males beberes nih. Ya kalau enggak beberes mau gimana lagi ya? Masa harus berantakan gitu? Ya, ini sisa-sisa pas tadi pagi makan-makan gitu ya mengemil ngemil sama keponakan aku di ruangan itu di ruang tamu gitu ya teman-teman bukan ruang tamu sih ya teman-teman rumah aku keadaannya seperti ini bungblong gitu ya kalau kata orang Sunda mah kalau orang Sundama rumahnya pada gini-gini ya pada lega gitu pas di ruang-ruangannya itu biar bisa pas mau hajatan tuh lega gitu ya pas syukuran gitu katanya Oke okay, lanjut ini aku lagi di sawah gitu ya bareng paksu paksu tuh ngajak aku ke sawah katanya mau di video enggak cabenya, mau gitu beliau sebenarnya udah kesini ya pas tadi dia sengaja gitu ngasih tahu cabenya udah pada merah-merah jadi beliau sama aku balik lagi kesini maksudnya pak Su yang kesini lagi dan ngajakin aku ke sawah dan ini di bawah tuh ada tanaman kangkung aku ya masih kecil-kecil aku sebenarnya menyesal ya menyesal menyesal udah nanam kangkung padahal kalau ditanam padi itu bagus gitu ya ini yang di pinggir-pinggir mah ditanamin sawah ya teman-teman aku takut sih sebenarnya kemarin takut uh, ke musiman kemarau jadi aku tanamin kangkung tapi malahan malah musim hujan terus ya teman-teman di sini. Pas bulan puasa aja hujan nah. tuh tiap hari gitu ya teman-teman uh, Hujan terus gitu maksudnya Dan luguh, ini aku lagi panen cabai aku, nih, udah lantum. pada merah-merah Cabai rawit aku yang dulu aku tanam gitu ya teman-teman nah. Aku nanam berapa ya uh, 10 atau 13 ya tapi yang ada sebagian yang mati gitu ya teman teman dan ini alhamdulillah yang hidupnya lumayan banyak Eh uh, aku baru bisa panen ya sekitar 2 bulan gitu ya aku pokoknya lupa lagi mungkin ada di video aku pas waktu itu pas aku nanam cabai gitu ya aku rekam atau enggak aku lupa lagi teman teman Pokoknya pas tanaman kangkung aku udah agak gede, aku baru nanam cabe ini. Dan ini keadaan kangkung aku udah jelek-jelek banget ya, teman-teman. Uh, sangat harusnya sih udah dicabut gitu ya, diganti sama yang baru. Cuma kemarin kan bulan puasa ya. Uh, agak males gitu dan ini cabai-cabainya besar-besar dan udah merah-merah sebagian sebenarnya ada yang busuk gitu ya teman-teman nih ada satu nih tapi aku ambil aja uh, mau dibuang gitu maksudnya cuma aku malah masukin ke kresek ya teman-teman gimana nih temen-temen lagi pada ngapain nih di hari pas udah lebaran masih jalan-jalan atau masih sibuk sih selamat bersilaturahmi ya temen-temen atau selamat berjalan-jalan gitu kalau aku mangga kemana-mana nih temen-temen gak jalan-jalan jalan-jalannya jalan ke sini aja ke sawah ya temen-temen dapat cabai Cabai rawit besar merah gitu hmm. lumayan untuk stok di kulkas gitu. Wow banyak barada. lagi beberes bersih bersih di tanaman kangkung dan katanya besok dibabat gitu ya mau dibersihin. Dan ini cabenya dapat segini ya teman-teman alhamdulillah banyak. <tuh> banyak juga yang busuk ya teman-teman nggak tahu kenapa kayaknya kena panas kena hujan gitu jadi seperti itu dan ini aku juga sambil panen kangkung ya lumayan nih uh, ada yang pesen sih tadi uh, katanya kalau ada kangkung aku mau beli gitu pas mau kesini udah nanti kalau ada uh, aku kirim gitu ke rumahnya dan ini um, dapat 5 ikat gitu ya teman-teman Alhamdulillah walaupun kangkungnya seperti ini ada aja yang beli gitu ya teman-teman lumayan ya Untuk ide jualan di kampung gitu Kalau lagi nganggur iseng-iseng gitu Dan ini aku menuju pulang gitu ya teman-teman Dan ini lanjut aku mau simpan ke kulkas itu ya si cabenya Dan ini aku buangin dulu sih tangkai-tangkainya katanya sih biar enggak cepet busuk ya teman-teman kalau gak salah aku juga dulu ada yang komen katanya buang gitu ya tangkainya aku juga baru tahu ya teman-teman alhamdulillah ya semenjak nge-youtube kita jadi lebih banyak tahu ilmu gitu ya teman-teman biar awet cabenya dan katanya juga dikasih bawang putih ya cuma aku nggak dikasih lagi habis nih stok bawang putihnya belum mau beli lagi gitu Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video receh dari aku jangan lupa untuk like comment dan subscribe Terima kasih yang udah mau menonton aku uh, sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh